Halo, oh, Halo Bro uh, kita welcome back Maning di channel Tonton Aja masih bersama saya, Samudi di Bas, Goro Ahmad Oh Bro, kita buka Viva Mobile Viva Mobile Bro, saya mau main Viva Mobile, Bro mau main Viva Mobile, saya episode kali ini EA oh, saya mencari in uh, pertemanan yang aktif pertemanan yang aktif kalau yang ada yang aktif, saya ajakin main versus teman kalau nggak ada, ya nggak apa-apa <laughs> ya, gak, Bro. <laughs> Oke, okay, by the way, makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini ya, Bro. Terima kasih banyak, terima kasih banyak yang udah selalu support channel ini. Mudah-mudahan sehat selalu pokoknya sehat selalu, murah rezeki dan lain sebagainya. Pokoknya uh, selalu didatangkan oleh kabar-kabar yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Oke, okay, bentar Bro, bentar Bro, bentar Bro. Tunggu sebentar. Mana sih, lama banget, bro? Lama sekali, men. Oh iya, bro, ngomong-ngomong, saya, saya nggak nggak mudik, bro. Nggak mudik, uh, saya nggak mudik. Saya udah beberapa kali lebaran itu nggak mudik. Uh, pasalnya sejak saya sekolah itu, coba lagi tidak tahu. Mas, konfigurasi bulu saat ini mulai ulang game dan coba lagi nanti apa-apaan, men. Saya udah ada 10 tahun lebih, itu lebaran nggak pernah mudik 10 tahun lebih Karena saya tinggalnya nggak sama orang tua, tinggalnya sendiri bro dari, dari saya masih sekolah STM sampai sekarang sendiri Jadi kalau sekarang kan lebaran ya nggak mudik karena ada something bro Ada something, ada something bro Orang tua saya masih ada Orang tua saya masih ada dan hubungannya baik Kita biasanya kalau surya sama sahur itu kontek-kontekan mas sama apa gitu kan Tapi ya kangen juga bro karena saya nggak pernah pulang Kemarin terakhir pulang itu pas di pertengahan puasa Pertengahan puasa saya pulang Ini, eh, coba ulangin lagi bro Ulangin lagi, ini hmm. Sinyal ada loh padahal loh atau jangan-jangan kuota saya habis. Enggak <Gelakil> lucu, bro. Oh, masih kan? EA Sports. EA Sports. Oke, bro. Melakukan pemanasan. Pemanasan. Pemanasan. Atau jangan-jangan kuota saya habis. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Masa ya habis? Kuota habis, kuota habis. Bro teman-teman uh, mudik ke mana? mau mudik kemana aja nih bro? ada yang mudik nggak? Uh, yang nonton konten ini ada yang mudik nggak? kalau ada yang mudik, salam ya buat keluarga di rumah. Uh, salam sehat selalu, salam apa ya? pokoknya semua salam deh, salam yang baik-baik buat keluarga kalian di rumah. bro ini lama banget bro, lama bro, lama lama lama lama cik. Lama, Cik Cik, lama, Cik Cik, lama, Cik Aduh, bro, lama sekali, bro, ini, bro Entah apa yang merasukinya, bro Aing tidak tahu, bro Tuh kan, bro <tuh> Coba lagi Tidak dapat mengakses konfigurasi build saat ini Mulai ulang game Dan coba lagi nanti Kapan nantinya, men? Kapan, men? <tuh> bro Eh, uh, habis buka puasa sedep ya bro, <laughs> sedep. Aduh, ini Mobile rek, begini amat. Aduh Aduh Aduh haduh, bro, nggak bisa bro, bro. Kenapa ya kira-kira bro? Oke okay guys, ternyata mobile Mobilnya lagi error bro nggak kena, nggak bisa nggak bisa dibuka mobile Mobilnya Dari tadi, kayak gini mulu bro Dari tadi bro, ini apa ini bro? Aduh, kayak kestrum rasanya saya Masa mix saya nyetrum? Kan enggak, bro? Aduh, men Ini bro Kuat dilakoni orang kuat Tinggal ngopi, ya enggak, ya enggak, ya enggak Oke bro, ini enggak bisa kayaknya bro fifa Mobile-nya bro, enggak tahu kenapa bro Dari tadi ke game dulu nih tuh. Ya kan? Tuh. Dari tadi, tuh Sama-sama bro, ah jengkel saya bro kira nanti lagi ya bro, niatnya Mau, mau, apa namanya Mau bertarung, mau melawan teman-teman saya Yang berteman sama saya Oke, okay. thank you